Hai hai hai Siapa di sini yang pada masa kecilnya pernah dikejar oleh anjing? Ya, pasti jadi kenangan yang menegangkan bukan? Apalagi jenis anjing yang mengejar adalah anjing yang satu ini Otomatis akan langsung kabur secepat-cepatnya Ya, anjing jenis ini adalah anjing dengan nama asli German Stepper Adalah salah satu jenis anjing yang paling terkenal di dunia Anjing jenis ini mirip serigala dan sering disebut sebagai anjing herder. Tidak heran, bila Jerman Shepherd banyak dipelihara sebagai anjing pelacak atau penjaga rumah. Walaupun tampak sangat puas, anjing herder juga memiliki kecerdasan, kecocokan mereka dengan manusia, dan keterampilannya menjadi anjing bekerja. Anjing ini juga sangat setia, cerdas, dan mudah dilatih dan bersahabat dengan manusia. Namun yang namanya hewan, apalagi mereka disebut mirip serigala, sudah pasti memiliki insting berburu yang buas dan ganas. Hal tersebut ternyata pernah terekam sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi seekor anjing yang mencoba untuk menyerang anjing kecil yang lewat di depan rumah seorang warga. Video tersebut nampaknya telah menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh sebuah akun TikTok dan telah ditonton lebih dari 54 juta kali serta mendapatkan 2,3 juta tanda suka. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pada awalnya, dalam rekaman CCTV itu tampak dua wanita yang sedang berjalan-jalan membawa seekor anjing putih kecil, namun, tiba-tiba seekor anjing berukuran berjenis herder terlepas dari sebuah rumah dan langsung menggigit anjing kecil itu tanpa alasan yang jelas. Melihat peristiwa itu, pria pemilik anjing yang lepas dari rumah sontak kaget dan langsung berlari untuk berusaha melepaskan anjing kecil yang dimangsa peliharaannya itu. Sementara itu, wanita satunya terus berusaha melepaskan anjing kecil miliknya. Dari gigitan anjing peliharaan pria tersebut, anjing kecil itu terus berteriak-teriak lantaran digigit. Saat sudah terlepas, anjing kecil berwarna putih itu terkapar lemas di pinggir jalan, sementara pemiliknya menjerit melihat kondisi peliharaannya. Sontak, rekaman CCTV tersebut mencuri perhatian warganet. Memang, bagi sebagian orang. Memiliki hewan peliharaan merupakan suatu hal yang menyenangkan dan bisa menjadi salah satu solusi untuk mengusir rasa kesepian. Sebab merawat hewan kesukaan dapat memberikan kepuasan batin dan menjadi teman yang menyenangkan selama di rumah. Meski begitu, menjaga hewan peliharaan tetap harus berhati-hati apalagi hewan yang dipelihara termasuk hewan karnivora atau memiliki insting berburu seperti rekaman CCTV tersebut.